Tni Anasov dan Bison Maling SH selaku koordinator wilayah lembah dan gunung pemekaran Kabupaten Yahukimo Timur menjelaskan cukup lima distrik tidak boleh ditambah-tambah lagi lebih dari itu. Karena luas yang diperkirakan untuk calon Kabupaten Yahukimo Timur dari Kalinami sampai Kali Kabur. Hal ini disampaikan Tni Asonov, perwakilan dari Lembah. Dengan wilayah yang cukup luas, sehingga pemekaran Kabupaten Yaukimu Timur boleh ditambah tidak hanya 5 distrik. Calon Kabupaten Yaukimu Timur dengan batas wilayah Kalinami hingga Kalikapur cukup luas. Perwakilan 4 distrik wilayah Gunung, Bison Maling menyampaikan, yang jurinya juga sebagai Kepala Kampung dan Koordinator Wilayah Una Ukam. Una Ukam merupakan singkatan dari suku. Hari ini dirinya hadir. Letak calon Ibu Kota Distrik Seradala, Kabupaten Yaukimo Timur bersama masyarakat dari tujuh suku sepakat sesuai dengan mandat gereja GJRP mengambil keputusan dalam sidang sinode di Suntamon, anak-anak asli Una Ukam yang selama ini anak-anak Una Ukam mengurus rumah tangga gereja pemerintah dan mengatur masyarakat. Ini sebagai bukti kami, tantongi dasar hukum yang jelas. Daerah Otonomi Baru Yaukimu Timur tidak ada dua versi, hanya satu versi. Anak-anak Una Ukam yang mengurus langkah-langkah selanjutnya ke pengurusan Daerah Otonomi Baru dan tidak mendekte. Dan tidak ada dualisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Anak-anak Una Ukam ambil alih. Di wilayah lima distrik ini dia sebagai koordinator di gunung, saya sebagai koordinator di lembah itu satu distrik. Sedangkan dia koordinator di wilayah gunung di atas. Dia 4 listrik, jadi lima itu cukup. Itu layarnya luas, besar, jadi kami tidak mau tambah lagi. Cukup cuma itu saja yang kami besok digunakan. Jadi selebih dari itu kami tidak izin untuk masuk lagi untuk Yahu Kimo Timur ini. Hal senada juga disampaikan pendeta Seplon Balio STH, perwakilan tiga klasis bomda Langda, dan Suntamon, sidang sinode wilayah di Suntamon Juni 2021 lalu, dalam tim DOP memperjuangkan mengurus calon Kabupaten Yaukimo Timur. Untuk itu kami dukung dengan doa. Koordinator Wilayah Gunung, saya tegas sampaikan di sini bahwa nama Unauka adalah singkatan dari nama suku. Dan hari ini saya berdiri di tempat di letak calon Ibu Kota Distrik Seradala Yaukimo Timur bersama masyarakat tujuh suku. Hari ini saya mewakili uh, tiga klasis, yaitu Bomela dan Langda dan Somtamun. Dan ini sesuai dengan mandat sidang sinode wilayah di Somtamun bulan Juli 2021 tanggal 17 bahwa sidang dibutuskan bahwa adik-adik silakan dijalankan.